Kuat sedih kecewa 30 detik. Kata-kata sedih yang menguatkan hati. Sabar itu bertahan untuk tidak menceritakan kegelisahan hati kepada siapapun kecuali Allah. Air mata akan berbicara ketika mulut tak lagi menjelaskan akan rasa sakit ini. Hidup adalah sebuah persiapan panjang untuk sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Betapa daun-daun yang tanggal sama dengan air mataku selalu setiap hari. Depresi adalah menjadi buta warna, tapi secara terus-menerus diberitahu bahwa dunia ini berwarna. Nostalgia akan membuat siapapun menjadi lemah, dan tanpa sadar memaafkan kesalahan yang paling besar sekalipun, karena kata hanya perantara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 setiap kali orang bertanya padaku apakah aku baik-baik saja, hal ini semakin mengingatkan bahwa aku tidak baik-baik saja. Aku rindu pada masa kecilku, semua begitu sederhana, saat aku terjatuh hanya kaki dan tanganku yang terluka, bukan hatiku. Ini menyakitkan, tapi aku baik-baik saja. Aku sudah terbiasa dengan itu. Sejatinya kesedihan adalah sebuah pengalaman yang mengajarkan untuk menjadi kuat. Kepada orang bodoh sekalipun Tuhan memberikan keberuntungan. Kepada orang gila sekalipun Tuhan mengirimkan keberuntungan. Terkadang istirahat sejenak adalah pilihan yang tepat. Terkadang memaksakan kehendak bisa berujung tersesat. Jangan khawatir, Tuhan akan beri jalan keluar. Asal kita kuat dan bersabar. Tak masalah seberapa buruknya keadaan, aku selalu bisa bangkit kembali. Ini hanya gerimis, aku pernah melalui badai. Hal buruk sekalipun datang untuk orang yang baik. Kadang-kala kita harus membuka luka, disterilkan dahulu agar mampu menerima proses penyembuhan sebuah proses memang sulit seperti halnya kupu-kupu yang membutuhkan banyak waktu ketika menjadi kepompong sebelum berubah menjadi kupu-kupu yang indah